Oke, okay, halo semuanya. Selamat datang di channel Michan84. Kita akan membahas cara membuat bootable flash disk yang akan digunakan untuk penginstalan Windows di komputer atau laptop. Oke, okay, bootable sendiri merupakan suatu alat atau media yang kita gunakan untuk menginstal sistem OS ke komputer atau laptop. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang paling sering digunakan untuk pembuatan bootable aplikasinya adalah rofos nah untuk melakukan pembuatan bootable ini apa sih yang kita butuhkan oke okay. nah kita membutuhkan aplikasi rofos terbaru kalau untuk sekarang yang paling baru adalah 3.15 satu lagi OS yang akan kita install itu baik 7 8 10 11 dan kalau sudah ada yang di atas 11 bisa Nah untuk saat ini kita akan menggunakan Plastis 8GB karena OS yang akan kita install itu kapasitasnya mencapai 4,4GB Untuk kita ketahui pertama, Plastis yang kita butuhkan buat menginstall OS itu kapasitasnya harus lebih besar daripada file ISO yang akan kita instalkan ke laptop atau komputer kita Sekarang karena maksimal kapasitasnya 44 SD 8GB sudah cukup Oke, langsung saja kita masuk ke proses pembuatan bootable-nya. Pertama, kita harus mematikan antivirus dulu. apa Karena antivirus seringkali memakan file-file yang dianggap virus, padahal mereka bukan virus. Oke, Antivirus kita sudah mati. Pada aplikasi Rufus, kita tinggal melakukan run as admin. Nah, seperti itu. Nah, untuk sekarang, di tampilan Rufusnya sendiri, belum terdeteksi device yang kita gunakan buat menginstallan. Step selanjutnya adalah, kita sambungkan flashdisk terlebih dahulu. Oke, okay, dia langsung terdetek. 2,8 GB. Berarti, kapasitasnya melebihi file ISO, sudah bisa kita gunakan. Lalu kita tinggal pilih file ISO yang akan kita instalakan. Oke, okay, open langsung saja. Lalu buat settingan yang lain-lain, set saja seperti yang sekarang ini. Partition sek MPR, terus target sistem BIOS atau UEFI. Jadi, buat komputer yang pakai sistem BIOS atau UEFI sudah bisa langsung tablenya nanti kita ganti nama aja, kita kasih nama 6764. Oke, file ISO yang kita gunakan sekarang menggunakan pita basis 32 dan 64b, jadi sudah include semua. Oke, di sini centang quick format, dan ini potong saja ke bawah. kalau dipas, cukup. kalau settingannya sudah seperti ini, kita tinggal langsung klik start. Tunggu prosesnya selesai. Kalau pemberitahuan seperti ini keluar, kita tinggal klik OK maka proses akan langsung berjalan karena prosesnya bisa dibilang cukup lama nanti video ini akan saya skip sampai bootable selesai dibuat oleh aplikasi oke ini prosesnya sudah selesai Jadi kita tinggal langsung close saja bootable kita sudah ready dan bisa digunakan Oke, okay, bagaimana menurut kalian pemudahkan untuk membuat bootable untuk menginstal Windows atau menginstal OS di komputer atau laptop kalian? OS Windows yang lain, baik itu Windows 8, Windows 10, atau OS lain seperti Linux Kalian bisa membuat bootable untuk OS os tersebut dengan cara yang sama, tidak jauh berbeda Oke, sebagai referensi nanti untuk bahan-bahan yang kita gunakan tadi Saya akan cantumkan di bagian deskripsi untuk member kalian bisa mendapatkan aplikasi dan OS, OS tersebut Jadi saya rasa cukup sekian, Jika kalian merasa terbantu atau dapat pencerahan, kalian bisa tekan tombol like dan subscribe sekalian, jangan lupa di depan juga loncengnya, kalau kalian ingin mendapatkan ilmu tambahan dari channel ini, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis dan assalamualaikum.